inilah hasil mancing saya hari ini bosku ya Alhamdulillah sekali dapat ikan segini ya oke mantap Halo uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ketemu lagi kali ini saya berada di Rawa Bulung di Kabupaten Kudus dan tentunya saya hari ini tidak sendiri ya bosku Masih ada teman saya Ditemani oleh bala-bala Pasukan gabluk Di belakang saya itu ada satu Tuh, tuh, tuh, tuh satu. Oke Nanti seperti apa hasilnya Semoga saja di sini ikannya Hau, hau bosku ya dan kita menggunakan lumut halus kali ini bosku ya lumut halus ini sangat bagus sekali ini semoga saja ikannya haup bau oke okay. Ala alhamdulillah lalala wuhuu <susuk> Lai, la, la, la, la, la, la, la, la. <laughs> na masih ala la ah eh nah soalnya uh, uh. uh. Bismillahirrahmanirrahim Nyungun ulame buah dengan sengah deng buah Masih iwa ala la la la ala ala iwa masih ala la la ala la ala la ala alhamdulillah masih hu mantap kita masukkan iwak mat iwak mat alalala alalala alalala <laughs> ala, ala, ala. alhamdulillah muntahkan ini raga lho mat hmm ini wata setengah telunan apa yang saya pakai apa yang saya lu. Alala la ala ala ala Mana dapat ikan betok, bosku tapi gede ini lumayan ini ya tapi ini kan bukan ikan target ya kita lepas aja iwaknya masih alalala bosku alhamdulillah la alhamdulillah ini bertelur ikannya ini gemuk sekali ini Lalu, <laughs> Wuhu. kita lanjut lagi kita lanjut lagi Ala la la ala la la iya belum layak konsumsi. Aduh aduh aduh, eh gitar rilis. Ah. Itulah tadi ya bosku keseruan mancing saya hari ini. Dan yang sudah like, komen, dan subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih bosku Terima kasih atas dukungannya Dan yang belum subscribe Mohon tombol subscribe ditekan ya bosku Karena subscribe itu gratis Oke Sampai berjumpa di kesempatan yang akan datang